Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Kita mendapatkan info nih, para sahabat ya, mengenai idola kita. Alhamdulillah kita mendapatkan info bahwa Bunda Lesti dan Papa Bilar sudah transit di Bandara Dubai. Para sahabat ya, di Dubai, alhamdulillah sudah sampai. Doakan yang terbaik ya, mudah-mudahan Leslar selama sampai tujuan. Dan kita lihat para sahabat info ini, diinfokan oleh Dunia Leslar. Ada sebuah kalimat yang dituliskan, Alhamdulillah mereka sudah sampai di Dubai buat transit. Alhamdulillah para sahabat, ya bersyukur. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran untuk perjalanannya Bunda Lesti ke Jura sampai di Indonesia. Kemudian para sahabat di postingan ini pun banyak sekali doa yang diberikan oleh para sahabat Leslar. Dari akun City.bulan1 mengatakan Alhamdulillah, semoga selama sampai Jakarta. Amin. Kita aminkan doa-doa baiknya, bersahabat ya, Masya Allah. Semoga tetap kompak dan solid untuk Leslar Lovers selalu mendukung yang terbaik buat idola kita. Berikutnya, bersahabat kita keunggahan dari Bang Lintar. Setengah jam yang lalu ini memposting sebuah video terpantau mobil Lamborghini-nya apa pilar persahabat yang sudah standby wow sepertinya ini buat penjemputan ke bandara nih persahabat ya Masya Allah, kata bang Lintar yang tengah tuh ini ganteng banget ya mobil dari idola kita ini masyaallah luar biasa doakan juga yang terbaik persahabat yang mudah-mudahan tim dari Lester Entertainment selalu diberikan kesehatan dan selalu kompak untuk menyuguhkan kabar-kabar baik dan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Selanjutnya juga persahabat ya Kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti Akhirnya normal juga nih Persahabat ya outfit yang dipakai Oleh idola kita ini Kita salvok dengan sweater Gucci Yang dipakai oleh Lesti Kejora Ini harganya fantastis banget dibanderol 20 juta 223.963 rupiah Masya Allah Tentunya harganya selangit banget ya Ini sih memang Betul-betul Sultan banget Alhamdulillah persahabat ya Semoga berkah barokah Untuk rezeki idola kesayangan kita Dan tas yang dipakai juga persahabat yang lebih mahal Dibandu seharga 37.511.876 rupiah Ini sih kebahagiaan yang tentunya luar biasa persahabat ya Semoga kita juga ketularan rezekinya idola kesayangan mudah-mudahan rezeki kita selalu lancar selalu berkah barokah dan halal pastinya, amin kemudian persahabat kita mampir juga ke Unggahan Juks ID Indonesia karena ini infoan persahabat ya lagu bunda lesti dengan judul Lentera ini masuk tiga besar di chart dangdut terhot ini kebanggaan juga untuk warga konoha jangan lupa persahabat ya kita semuanya streaming terus lagu-lagu idola kesayangan khusus lagu Bunda Lesti Kejiore, persahabatnya semoga selalu bisa mendapatkan piala penghargaan di ajang manapun. Terutama persahabat di ajang AMI Awards nanti. Kita berharap banget ya idola kesayangan kita bisa mendapatkan piala AMI Awards kembali. Ini tentunya kita wajib dukung, support, dan doakan yang terbaik.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 Thank you.